Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslie Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial banget yang ada di TV3 Kalina Perhatikan diunggah terbaru TV3 nih Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Momen saat menggendong BBL Wah wow, cute banget ya Dan kita juga salvak banget Dengan sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh TV3 A, ah, belum seminggu Udah kangen sama BBL Katanya tuh, wah wow, Belum satu minggu ketemu tv sudah kangen kembali nih Kepada BBL ya Masya Allah banget Memang BBL gemes dan selalu membuat orang bahagia Mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka Dan Tevitri juga bersahabat ya. Mudah-mudahan selalu sehat Tevitri adalah orang Yang selalu mensupport, mendoakan dengan tulus nih Untuk hubungan Lesti dan Bilar di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, salah satunya dari akun Leslar Ariskar Singapura, mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, semoga Bunda Fitri segera diberi momongan." Amin ya Allah, amin. Kita doakan juga bersahabat ya, Mbak Fitri. Mudah-mudahan segera diberikan momongan nih. Mudah-mudahan juga Leslar selalu banyak yang mensupport dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lati dan Bila. Berikutnya sahabat kita mampir juga ke fashionnya Abang El dulu ya. Perhatikan nih ketika tentu BKL di video ini oleh Bunda Lasti. Memakai baju Yang sangat luar biasa banget ya Outfit dari BBL ini Kita salvap dengan merek Fendi Yang dibantu seharga 6.485.380 rupiah Wow Masya Allah banget ya Harga yang sangat fantastis Dari outfitnya BBL Masya Allah mudah-mudahan berkah Dan selalu barokah Tahan henti-hentinya Selalu mendoakan yang terbaik Buat BBL Papa Pilar dan Bunda Lesti kecurangan. Untuk berikutnya juga, para sahabat kita lihat nih, ada sebuah momen juga nih, spesial banget ya. Perhatikan video Baby L yang sedang tidur dan di sampingnya ada foto Baby Gozel, anak dari Marjin dan Ali Kim. Dan disimak simak, perhatikan para sahabat. selimut yang dipakai oleh Baby Gozel. Dan BBL itu sama persis persahabat ya Masya Allah ternyata mereka kapalan juga ya Dari lahir aja sudah kapuan Masya Allah mudah-mudahan silaturahmi antara Ali Syakib Marjin dan Leslar ini tetap terjalin dengan baik Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Rossi Aneska Leslar24 Ada kalimat caption yang dituliskan Cie Cie Abang sama Andong selimutnya sama Bibi Gusel Masya Allah banget ya Komentar pun banyak sekali diberikan dari para sahabat Leslar Ya ini dari akun Instagram Anima.Risa mengatakan baik aja kapal kan kak ros Kapan ya sekapel kalau sama bayi Katanya tuh wow, Masya Allah banget ya masih baik aja Mereka udah kapalan Kita lihat juga nih Ada komentar lain diberikan dari anggun Bapak Bunda BBL2407 mengatakan "Kapel nih ceritanya serba biru Masya Allah Luar biasa banget ya BBL dan Bibi Guzel Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka Mudah-mudahan mereka selalu sehat dan tumbuh dewasa dengan cerdas Amin Dan selanjutnya ada sebuah kabar persahabat ya Ini tentunya kabar yang membuat kita semakin bangga Perhatikan di unggahan terbaru Papa Bilar nih guys pribadinya Ini mengunggah sebuah postingan foto terbaru persahabat ya ada ko Rudy Salim di rumah leslar dan perhatikan di postingan foto ini kita salvok dengan tentunya laptop disimak baik-baik persahabat -baik, ya. ada sebuah kalimat di laptop tersebut leslar entertainment ada music ada businas dan plan persahabat ya wow sesuatu yang besar akan tentunya diberikan dari leslar entertainment mudah-mudahan apapun Tentu yang dilakukan oleh idola kesenangan kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan kesuksesan. Amin Kita lihat juga pasangan ini diripas kembali oleh akun Lesti Bilar galeri Underscore Ada kalimat juga yang dituliskan lewat kalimat caption Fokus ke layar laptop Bismillah ya Allah, Leslie Entertainment besar Wow, tuh persahabat ya. sudah saudara sedih banget kan Kalau Leslar Entertainment itu di bawah naungan Prestige Corp mirip Rudy Salim Sepertinya Leslar akan menyaingi Rans persahabat ya, Masya Allah Mudah-mudahan tentunya selalu lancar, selalu dipermudah apapun yang dilakukan, amin Kita masih menunggu kabar baik